Siswa dimanapun anda berada saat ini anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Statistika Deskriptif dengan saya Tausiqi Wow. Saudara pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana menyusun data pada tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Dengan demikian kita bisa membedakan ada data yang belum dikelompokkan atau data tunggal dan ada data yang telah disusun pada tabel frekuensi atau data berkelompok. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita di Statistika Deskriptif yaitu mempelajari ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi data. Dalam mengukur ukuran pemusatan data, di mata kuliah kita ini kita kelompokkan menjadi dua yaitu berdasarkan data yang belum dikelompokkan pada tabel frekuensi atau data tunggal dan berdasarkan data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Minggu ini kita akan fokus pada data atau ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan minggu depan kita akan mempelajari atau meneruskan materinya dengan mempelajari ukuran pemusatan data untuk data berkelompok.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 Kalau misalnya kita anggap adalah merupakan data sampel, maka yang kita hitung adalah X bar. Oleh itu untuk menyelesaikannya, karena ada 10 orang mahasiswa, di mana rumus dari X bar adalah set per N, kalikan dan sigma XI, karena I kita mulai dari 1 sampai dengan N, dan kalau misalnya ada x 10, maka kita bisa jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X10,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 lalu dapatlah 7,5 atau 15/2 sama dengan 7,5. berarti bahwa data atau nilai tengah dari data sebaran data jenis ini adalah 7,5. Saudara, ukuran pemusatan data yang lain adalah kuartil. Nah, apa itu kuartil? Secara definisi, kuartil ini merupakan ukuran pemusatan data di mana nilainya diukur dari nilai tengah data apabila sekumpulan data dibagi empat besar bagian yang sama. Nah, pembagian dari data ini kita sebut dengan kuartil. Nah, kalau misalnya atau ilustrasi kita bisa memperhatikan dari uh, gambar seperti ini katakan ini merupakan pembuatan data seperti yang digambarkan oleh persegi yang empat ini nah dari persegi empat ini kalau misalnya saya bagi empat bagian yang sama, bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat maka akan menghasilkan tiga nilai tengah ini yang disebut dengan kuartel kuartel satu, dua, dan tiga nah oleh karena itu jenis dari nilai kuartil sebuah kumpulan data ada tiga yaitu nilai kuartil 1, nilai kuartil 2, dan nilai kuartil 3 Nah bagaimana cara menghitung nilai kuartil? Langkah-langkahnya yang pertama kita susun terlebih dahulu data urutan data dari data terkecil sampai dengan data terbesar setelah itu kemudian kita tentukan letak kuartilnya Misalnya, letak kuartil pertama berarti k1 rumus dari letak kuartil adalah ki sama dengan i kali n tambah 1 per 4 Jadi kalau misalnya kita mencari letak kuartil pertama berarti i nya 1 ini juga satu. maka n ini adalah banyaknya data Oleh karena itu, maka setelah kita ketahui letak kuartilnya baru kita cari nilai kuartilnya. Nah, agar lebih paham, kita ambil contoh misalkan ada sekumpulan bilangan yaitu 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17, 11 dan 30. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Untuk menyelesaikannya, maka pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Karena data terkecil adalah bilangan 4 dan terbesar adalah 30, maka urutan datanya kurang lebih seperti ini. Setelah kita urutkan datanya maka kita tentukan data kuartilnya kita mulai dari kuartil pertama Letak kuartilnya adalah K1 sama dengan 1 I -nya kita ganti dengan 1 kali N tambah 1 bagi DN4 karena jumlah data ini atau banyak data ini sebanyak 11 unit data maka N nya 11 kita ganti dengan 11 kita akan peroleh 12 dari mana 11 tambah 1 12 kali 1 12 12 12 bagi 4 adalah tiga nah bilangan tiga ini artinya bahwa nilai kuartil pertama ini ada atau terletak pada bilangan atau unit data yang putih jadi kalau misalnya kita urutkan kembali data yang kita hitung nilai kuartilnya, katakan seperti ini, kita hitung satu persatu data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena letak kuartil pertama itu ada di data ketiga, maka bilangan di ini menjadi nilai kuartil pertama, karena letaknya pada data ketiga. Setelah itu, maka kita tentukan nilai kuartilnya nilai K1 sama dengan 8. Jadi beginilah cara mencari nilai kuartil untuk data yang belum dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi. Kalau definisi kuartil sebelumnya bahwa data dibagi menjadi empat bagian yang sama, maka desil tidak jauh berbeda konsepnya dengan kuartil. Kalau misalnya, kalau tadi kuartil adalah membagi 4 bagian yang sama, sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga desil dapat kita definisikan adalah nilai tengah data dari sekumpulan data di mana data dibagi 10 sama besar atau 10 bagian sama besar datanya. Nah, pembagi dari data ini kita sebut dengan desil Karena, uh, atau kalau misalnya kita pola seperti pada uh, kuartil sebelumnya maka kita akan mendapatkan ada 9 jenis desil yaitu desil 1, desil 2, desil 3, sampai dengan desil 9 Lalu bagaimana cara menentukan nilai desil? tentu langkahnya sama dengan menentukan uh, nilai kuartil sebelumnya pertama kita susun data berdasarkan urutan dari data yang terkecil ke data terbesar setelah itu kita tentukan letak desilnya dengan formula di sama dengan i kali n tambah 1 bagi 10 karena konsep desil data dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Kemudian, setelah itu baru kita tentukan nilai desilnya. Agar lebih paham, kita ambil contoh misalkan. Mari kita tentukan nilai desil kedua, desil kelima dan desil ke-8 dari data 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17. 11 dan 30 maka untuk menjawab berapa nilai desil kedua pertama urutkan datanya terlebih dahulu mulai dari data terkecil sampai data terbesar karena data terkecil adalah bilangan 4 dan data terbesar adalah bilangan 30 maka inilah urutan dari data yang kita akan cari nilai desilnya karena yang kita tanya adalah desil kedua kemudian desil ke-5 dan desil ke-8 kita mulai dari desil kedua kita cari terlebih dahulu letak desil kedua 2 dengan perumula di 2 sama dengan 2 kali n tambah 1 per 10 n ini banyak data karena banyak data ini ada banyak atau sebanyak 11 maka n saya ganti dengan 11 sehingga 11 tambah 1, 12, kali 2, 24. 24 bagi 10, 2,4. Nah, artinya bahwa nilai desil kedua ini terletak pada data 2 ke 2,4. Kalau misalnya ini adalah data pertama, ini data kedua, dan data ketiga, maka nilai desil kedua ini terletak pada di antara bilangan 8 dan 8. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bahwa 2,4 ini lebih besar ke bilangan 2 atau lebih besar lebih cenderung ke data 2. Kurang lebih 60% cenderung ke data 2 dan 40%-nya cenderung ke data 8, eh, data ketiga. Oleh karena itu, maka kalau kita cari nilai desil 2-nya, karena lebih condong ke data dua, walaupun sama bilangannya, maka 60% mengalihkan bilangan kedua. 0,6 kali 8, bilangan dua ini, bilangan kedua, tambahkan dengan 40% bilangan ketiga atau data ketiga. Kebetulan datanya sama, atau bilangannya sama, sama-sama bilangan 8. Tetapi ketika berbeda, maka ini jangan salah menetap, meletakkan prinsip atau besaran 0,6 dan 0,4. Ya. Oleh karena itu, kalau kita kalikan 0,6 kali 8 dapat 3,2, dan 0,4 kali 8 adalah 4,8. Kita jumlahkan, dapatlah bilangannya sebesar 8. Jadi nilai dari desil 2 adalah 8 Kita teruskan untuk nilai desil kelima Berapakah nilai desil kelima? Pertama kita tentukan letak desil kelima itu di data keberapa Nah kita gunakan rumus di I sama dengan 5 Atau I kali N tambah 1 per 10 karena kita mencari letak desil kelima 5 maka i -nya ganti 5 dan karena banyak data kita sebanyak 11 maka n ganti dengan 11 11 tambah 1 12 kali 5 60 bagi 10 adalah 6 berarti desil ke 5 terletak pada data ke 6 nah kalau kita kembali ke urutan data tadi maka kalau kita hitung ini data pertama kedua ketiga keempat kelima keenam maka bilangan 11 inilah yang menjadi nilai desil kelima sehingga nilai desil kelima adalah sama dengan sebelas sedangkan untuk desil 8 silakan anda catat atau cari di catatan anda sudah. Lah. Ukuran pemusatan data, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi yang terakhir adalah persentil. Nah, nilai persentil atau konsep persentil tidak jauh berbeda dengan konsep kuartil dan desil seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Yaitu perbedaannya bahwa kalau persentil, data dibagi menjadi 100 bagian data yang sama. Nah, jadi pembagi dari data sekumpulan data ini kita sebut dengan persentil. Oke, karena kita membagi 100 bagian data yang sama, maka ada 99 jenis persentil, yaitu persentil satu persentil dua persentil tiga sampai persentil 99. Bagaimana cara mencari nilai persentil dari sekumpulan data? yang belum dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi, langkahnya sama seperti mencari nilai desil dan nilai kuartil, yaitu pertama data diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar, kemudian kita tentukan letak persentilnya dengan rumus pi sama dengan i kali n tambah 1 per 100 setelah kita dapatkan nilai atau letak persentilnya, maka kita tentukan nilai persentilnya bilangan ke berapa Agar lebih paham, mari kita ambil contohnya. adalah seperti ini. Tentukan bilangan atau nilai persentil ke-10, persentil ke-40, dan persentil ke-90. Dari data 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17, 11, dan 30 Nah untuk menjawab soal ini maka seperti langkah mencari nilai persentil tadi pertama kita urutkan data dari data terkecil ke data terbesar karena data terkecil adalah bilangan 4 dan data terbesar adalah bilangan 30 maka urutan datanya kurang lebih seperti ini Kemudian kita tentukan letak desilnya di mana, atau pada data keberapa. Kita mulai dari desil, letak desil ke 10. Bahwa letak desil ke 10 itu adalah P10 sama dengan 10 kali dengan N tambah 1 per 100. 10 kali dengan N nya 11, 11 tambah 1, 12 kali 10, 120. 120 bagi 101,2. Nanti datanya ada pada data 1,2. Nah, kalau kita kembali kepada urutan datanya, inilah data pertama, data kedua dan seterusnya. Nilai persentil nilai persentil ke 1,2 atau nilai persentil ke 10 itu terletak pada data 1,2. Artinya nilai persentil ke-10 ini 80% cenderung dia ke data pertama dan 20% dia cenderung ke data kedua. Sehingga kalau kita cari nilai persentil ke-10 kita bisa hitung dengan cara mengalihkan 80% atau 0,8 dengan nilai data ke-1 atau data pertama yaitu bilangan 4. 0,8 kali 4 tambahkan dengan 20% kali data kedua data kedua adalah bilangan 8 0,2 kali 8 atau kalau kita serahkan 0,8 kali 4 3,2 0,2 kali 8 1,6 3,2 tambah 1,6 adalah 4,8 Berarti bahwa nilai persentil ke-10 adalah 4,8. Lalu berapa nilai persentil ke-40? Maka langkahnya sama. Kita tentukan terlebih dahulu letak persentil ke-40. Atau P40 sama dengan 40 kali N tambah 1 per 100. Ini lagi-lagi dengan 11. 11 tambah 1, 12 kali 40. 480 bagi dengan 100 adalah 4,8. Berarti bahwa persentil ke-40 terletak pada data 4,8. Dengan demikian, maka kalau kita kembali ke urutan data yang kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Inilah data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, maka diletaknya kurang lebih di sini nilai persentil ke 40 yaitu 80% dia cenderung ke data ke 5 dan 20% dia cenderung ke data ke 4 oleh karena itu maka nilai persentil ke 40 kita bisa hitung dengan cara 20% kalikan dengan data ke 4 yaitu bilangan 9 atau 0,2 kali 9 tambahkan dengan 80% data ke-5 yaitu 0,8 x 10 karena bilangan ke-5 adalah 10 Oleh karena itu, kalau kita sederhanakan maka nilai persentil ke-40 adalah 0,2 x 9 1,8 0,8 x 10 adalah 8 kita jumlahkan dapat nilainya adalah 9,8 nah jadi beginilah cara mencari nilai persentil ke-40 sedangkan untuk persentil ke-90 silahkan nanti anda kerjakan sendiri di catatan anda jadi begini saudara untuk mencari ukuran pemusatan data untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi